bisa dekat deh, bisa lihat wajah, yang bisa ajak bicara, tidak? karena itu memberi tempat. nanti saya sampai sana juga masih, sampai. ini bisa dipasang. saya tadi tadi pasang ya. jadi bapak ibu saya yang saya hormati, teman-teman semua di sini. Tantangan yang kita miliki saat ini adalah yang tadi saya sebut Anaknya abad 21 Gurunya abad 20 Sekolahnya abad 19 Nah anak-anak kita ini akan hidup abad 21 Karena itu great edu Dan semuanya Semua yang berada di urusan perskop pendidikan Harus memproyeksikan Apa yang menjadi kebutuhan di masa depan Sehingga Bekal yang kita berikan sekarang Membuat anak-anak kita menengok ke belakang dan bersyukur Jangan sampai Tahun 2039 Anak-anak kita menengok ke belakang Dan menyesali Kenapa sekolah tempat saya dulu belajar Tidak memberikan Bekal A, B, C, D, E, F, Lalu kita menyesalinya besok Dan gurunya Kalau udah hidup kalau masih hidup, ini guru-guru ini, ini datangin terima kasih bu, bapak, saya udah alhamdulillah, sayang bapak juga ngajarin ini, ini, ini, ini kita beresinnya sekarang apa yang menjadikan seni, ini terus sekalian ini yang menjadi perhatian untuk abad 21. Jadi sekalian, ini bukan barang baru, ini bukan buatan saya. Saya mengadopsi dari yang dibuat oleh Kesepakatan Global Economic Forum tahun 2015. Di situ dibuatkan proyeksi pendidikan AB21. Lihat nomor satu, kualitas karakter. Dua, literasi dasar. Tiga, kompetensi nah pertanyaan yang dasar buat saya adalah apakah aplikasi-aplikasi teknik-teknik yang dibuat sekarang menumbuhkan tiga hal yang dibutuhkan di masa depan menumbuhkan, menumbuhkan itu atau tidak karena kalau tidak maka kita rugi lagi saya tadi ulang jangan sampai aplikasi yang kita miliki teknik yang kita miliki menyelesaikan tantangan persekolahan oke okay? yang kita butuhkan dan menyelesaikan tantangan pendidikan, okay? Ini bukan persekolahan, ini pendidikan. Lihat komponen paling kanan, kompetensi, berpikir kritis, berpikir kemampuan kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Yang kiri itu karakter. Saya kalau bapak remaja, eh, kalau diskusian panjang itu terlalu panjang di situ. Tapi saya ingin sampaikan dulu sedikit terkait dengan kualitas karakter, ini bangsa Indonesia ini punya tantangan di situ soal moralnya. Kita punya isu moral di sini. Apa indikasinya? Korupsi itu semuanya Ada persoalan integritasnya. ini ditumbuhkan, tapi cara menumbuhkan karakter itu, kita kan sering makan karakter itu penting. Tapi sering yang kita bayangkan karakter itu moralnya saja. Karakter itu dua, ada karakter moral, ada karakter aja. Ini satu. Berintegritas, jujur, empati, rahmat, rahib, belas asih, keberanian, itu karakter. Tuh. Tapi jangan lupa kinerja, kita kan gak ingin jujur, malas. Jadi satu tuh, anaknya jujur, tapi malas. Jujur, tapi gak kerja keras. Tapi sisi lain, kerja keras, jujur, ulet, culas. Bahaya itu, kita ingin tumbuhkan dua-duanya dan kebanyakan, kebanyakan mindset kita kalau bicara tentang karakter yang dibikinkannya moral saja padahal karakter itu ya moral, yang kinerja Great Hindu ini dibuat oleh anak-anak yang kinerjanya baik bukan? bahwa moral yang rakat ke hulu benang renang kemudian ketepian, apa itu? itu bukan kreasi, imitasi okay itu imitasi, kita mengkreativitas yang dikopikan terus-menerus di tas generasi. berikan selembar kertas, suruh gambar, keluar gambarnya apa? dua gunung dengan matahari di tengah, Benar se-indonesia tidak begitu kita di sekolah pun proses kreatifnya itu imitasi e, imitasi karena kita cara mengukurnya kayak umur 8 dari 7 tadi tonton sekalian, pemilik masa depan adalah mereka yang bisa menjawab pertanyaan pertama dan mampu menjawab pertanyaan kedua. di situ jenis pertanyaan kedua. pertanyaan tentang kreativitas. yang saya khawatirkan kita rame-rame menyiapkan diri jawab pertanyaan pertama terus. karena itulah yang disebut sebagai suksesnya hari ini. tiap angka yang makanya saya katakan grade itu bantu jangan menyelesaikan masalah perseko. Lakukan karena perspekulasi masih terjebak so di situ. Kita lagi dalam proses yang pembebasan diri itu dari jebakan itu. Masuklah yang kedua. Ini baru komponen aspek kreativitas saja tuh. Belum nanti yang kedua, soal critical thinking, soal communication, soal pola Jadi saya berharap teman-teman semua bayangkan ke depan. Ini harus muncul. Alhamdulillah anak Indonesia itu kreatif. Sekolahnya yang kurang. Anak Indonesia kreatif. Karena coba lihat, tidak nah, ada yang kurang kreativitas. Tetapi di dalam di proses pembelajaran di sekolah sering tidak memunculkan ruang bagi kreativitas. Contoh paling sederhana, ekskul kita dari zaman ayah saya sampai saya sampai anak saya, kira-kira sekulnya sama tidak? Sama. Sampai zaman sudah berubah, berubah Nah saya berharap Teman-teman yang sudah ada di gereja di ini Menumbuhkan ini. Jangan hanya membuat anak-anak punya prestasi Tinggi Tapi sesungguhnya itu jenis-jenis pertanyaan 8 kali 7 Saya tadi bawa apa, Alam ini teman sekalian Alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8 kali 7 Oke okay? Tapi konten yang beredar luas di tempat ini Adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan jenis yang kedua Itu yang beredar Betul ya saya? Karena itu kita butuhnya justru orang yang Ya bisa dua-duanya Jangan sampai hilang Kalau kita hanya meng-cover yang nomor satu Kita merasa hari ini hebat prestasi macam-macam, dibimbing macam-macam. Tapi kita tidak menyiapkan diri untuk besok. Padahal besok soal ujiannya ganti. Soal ujian hari ini, kalian nih terima kertas isinya 15 pertanyaan. Itu soal ujian hari ini. Besok terimanya kertas kosong, teman-teman. Terimanya kertas kosong, terus kita bingung. Terus jawab apa di sini? Yang nggak usah, nggak usah bingung. Anda tulis saja buat aja besok pertanyaannya, what can you create, bukan hasil yang ada di dalam hafalan kita bukan dari hasil apa yang kita baca sebanyak mungkin mirip di dalam jawaban nah, great edu punya peluang kenapa great edu ini banyak pendidiknya, banyak guru-gurunya masuk ke anak-anak, bukan sekedar aspek yang pertama tapi masuk ke anak-anak dengan aspek yang kedua. Tadi saya gunakan pantun semata-mata untuk kemudahan. Karena kalau ngobrol di sini ilustrasi kreativitas paling mudah menggunakan pantun, bisa lukis tapi lama. Bisa patung tapi lama. Bisa rap reklaim tebal tema lain. Jadi saya pantun karena paling mudah untuk menggambarkan bahwa yang dibutuhkan kita sesungguhnya yang disebut sebagai kreativitas, critical thinking dan lain-lain termasuk critical thinking, mohon ditumbuhkan critical thinking ini adalah skill yang harus jadi kebiasaan saya khawatir di kita tidak ditumbuhkan critical thinking secara serius dan critical thinking itu adalah salah satu benteng paling ampuh untuk menghadapi ekstremisme Ekstremisme itu hadapinya pakai critical thinking. Saya beri contoh contoh ekstremisme. Dapat SMS, dapat WA, tawaran Anda invest saya 30 juta dalam waktu tiga bulan nanti jadi 90 juta. Itu ekstremisme. Jadi ekstremisme itu jangan dibayangkan agama aja. Kita kalau dengar ekstremisme berarti agama tidak ekstremisme itu dalam banyak sektor, di bisnis pun ada ekstremisme. Dan banyak yang terbawa bukan? Cuman kalau yang terbawa bisnis bisa dilaporin polisi, Kalau terbawa ekstremisme yang lain bisa dilaporin karena kan pikiran Kita eksis mana mungkin 30 juta dalam 3 bulan jadi 90 juta. Itu tapi bagi kita yang udah sekolah, kita ngerti dunia bisnis, yang mengerti tentang berpikir Sistematis, kritis, info begini itu dengan mudah ditolak. Kita, kenapa punya box yang beredar luar biasa, tidak ada critical thinking. Critical thinking itu membuat semuanya kita terima telan sebar critical thinking. Jadi communication collaboration jelas regenerasi. Jadi buat teman-teman semua, harapan saya dengan kegiatan seperti ini hadirnya teknologi, itu membuat kita bisa bekerja dengan cara yang berbeda jangan sampai teknologi itu hanya begini doing more of the same thing mengerjakan lebih rumit, lebih banyak untuk hal yang sama saya paling gemes kalau lihat ada ruang kelas pakai smart board tapi gurunya ngajar seperti pakai blackboard jadi kayak pake kapur, pakai itu, tapi pakainya smart kemahalan kemahalan kalau sudah bisa pakai alat yang smart maka penggunanya harus juga smart kalau tidak, ada artinya alat-alat ini jadi, buat teman-teman semua di Great Edu ini saya berharap banyak ini adalah anak-anak kreatif, muda bedanya anak muda semua orang tua apa sih? di sebut muda tuh kriteria nya apa? Yang di sini yang di ruangan ini muda apa tuh? Ngaku aja muda ini. Kita muda apa tuh? Ya ada muda, ini. Ya. Saya punya rumus sederhana soal muda tua. Berapapun jumlah hitungan tahun sejak lahirnya meskipun jumlahnya banyak jika yang dipikirkan adalah masa kini dan masa depan sesungguhnya dia masih muda berapapun hitungan tahunnya tapi juga sekecil-kecil hitungan tahunnya kalau yang dipikirkan adalah masa lalu maka dia sesungguhnya si sudah tua jadi amanat umur 20-an, 30-an itu mudah atau tua? tergantung apa yang dipikir, dipikirkan kalau pikiran dulu jadi kalau anda lihat ada orang cerita, pidato, seramah, ngomong mulai dengan kalimat dulu, tadi sudah tua kedua tapi kalau anda mulai dengan besok maka anda sudah masih muda karena muda tua itu ada kriterianya 30, 31, 32, 33 ada kalau 31,5 gimana? ada muda tua itu mindset perspektif karena itu buat teman-teman semua saya percaya di grade itu isinya anak-anak muda anak-anak muda karena mereka memandangnya ke depan, menyiapkan anak-anak Harapan saya adalah ini membekali. Saya nanti ingin, kalau boleh saya tutup nih buat edu, ingin nanti 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak yang pernah mengalami proses pembelajaran lewat Great hidup ini, akan bisa menengok ke belakang dan mengatakan bahwa keberhasilan yang saya dapatkan sekarang salah satunya dibantu oleh Great Edu Itu aja dari saya. Terima kasih. Penabliman maaf. Terima, Terima kasih, Bapak Anies Bapak.